Gimana ya, sih? hanya dong. Halo guys, Assalamualaikum semuanya. berjumpa kembali di channel Savineska Official. Oke, jadi video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membagikan lagi preset Alif Master buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Gitu anjing. Oke, selanjutnya ke presiden yang kedua, ya. <tuh> Oke, guys, selanjutnya ke presiden yang ketiga.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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ketujuh ya Oke okay, lanjut ke preseden ke-8 Oke lanjut ke preset yang ke-9 okay, ke ya oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10 guys. <SILENCIO> Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-11 ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-12 guys. lanjut ke preset yang ke-13 ya. Oke, lanjut ke preset yang ke-14. <SISU> Oke, lanjut ke episode yang ke-15, guys. Hey, hey, hey, oh, jatuh, oh, jatuh, oh, Oke, lanjut ke episode yang ke-16, ya. Oke lanjut ke presiden terakhir itu ke 17 guys. Oke okay semuanya segitu wajah presetnya, semoga kalian suka, jika kalian suka kalian bisa like video ini guys ya, oke okay, dan mungkin segitu aja dah, sampai jumpa di video selanjutnya guys.